Harga seluruh jenis cabai pada hari ini, Kamis, 3 November 2022, kompak mengalami penurunan, sementara komoditas pangan lainnya terpantau stabil. Berdasarkan data dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, SP2KP, Kementerian Perdagangan, hampir seluruh komoditas berada dalam posisi stabil, kecuali cabai dan minyak goreng mengalami penurunan. Harga cabai merah besar hari ini turun Rp200 menjadi Rp37.000 per kilogram, kilogram, dibanding hari kemarin. Cabai merah keriting mengalami penurunan terjauh sebesar 1,89% setara Rp300, dari Rp37.100 menjadi Rp36.400 per kilo. Adapun, harga cabai rawit merah turun Rp100 dari Rp47.900 menjadi Rp47.800 per kilo. Kemendak mencatat harga cabai mulai mengalami tren penurunan dalam satu bulan terakhir seiring masuknya masa panen di sentra utama, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Dalam sebulan terakhir, Cabai merah besar turun 19,91% dari Rp46.200 menjadi Rp37.000 per kilo. Harga cabai merah keriting turun 25,71% dari Rp49.000 menjadi Rp36.400 per kilo. Sementara itu, cabai rawit merah turun 25,08% dari harga Rp63.800 menjadi Rp47.800 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 4 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.